إلا رسول قد من قبل Wa sayang Mama wow. Bye. Wow. Well Jamaah. Surat Ali Imran ayat 144 sampai dengan 147. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Muhammad itu Tidak lain adalah seorang rasul Sungguh telah berlalu Sebelumnya beberapa rasul Apakah dia wafat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 Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa mendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa mendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, dan beberapa banyaknya nabi.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 Dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir Maha benar Allah dengan segala firmannya Dan dialah yang maha agung alaikum warahmatullahi wabarakatuh